Warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore pemirsa. Matparjo sekarang saya berada di Desa Pesawahan, kecamatan Rawalong Sore hari ini, Matparjo Parjo melihat ada sarang bebek. Pemirsa, saya ada kandang. Matparjo mau lihat ke sana. nya pada kosong pemirsa. Dan di sini ada yang punya ini. PK yang di Mas? Oh, lagi bingung. Lagi dikasih makan pemirsa di sana. Kosong pemirsa kata yang punya di sana ayo. Kita lihat saja ke sana ya. Jalannya bajak pemirsa. Ternyata di belakang ada kandang juga banyak Kandang bebek Pemisah bebeknya disitu Dekat ternyata pemisah Wih, aliran sungainya begitu deras. Kita harus lewat mana ini? Mirsa, Matparjo harusnya ada pohon tumbang, jadi Matparjo bisa menyeberang sana. Oke, ikutin terus Matparjo. Mirsa, bebek-bebeknya ada kelihatan di sini. Wah, itu. Itu dia pemirsa bebek-bebeknya. tapi penunggunya nggak ada pemirsa kita ke sana ke bebek aduh, uh, lihat dan ini bambu yang sudah diterbang sandal jemat pacok hilang. Ya. Yeah. Ah, pemisah. Bagannya pergi pemisah. Karena jemat pacok terjatuh. Jauh pemisah. Eh nggak apa-apa. terjemau mau cuci sandal. Bebatnya uh -huh. ah. jauh Yuk kita ikut ngandangin Lebeknya mana ya pemirsa ya? Oh itu pemirsa Gak kelihatan Wah Itu yang punya lagi pemirsa Tuh oh. Oh, dikandangin. Oke, okay, kita ke sana lah aja permisi saya. Tuh, udah pada bertengger di pinggir uh, sungai yang tadi, Matparjo Parjo jatuh. Pemirsa, kayaknya ya. wih, kayak mata ke sana. Terus, pelan-pelan, pemirsa, -pelan, karena babaknya takut. Pemirsa itu dia yang melihara bebek. Ya, masih kecil <imit> namanya. Ayo. Kita ke sana pemirsa ya. Ini dia yang punya nih pemirsa, yang punya bebek ribuan bebek di sana tadi nih yang punya. Namanya siapa Mas? Agus. Oh namanya Mas Agus. Bebeknya ada berapa Mas? Empat Ada 400 pemirsa. Satu, dua, tiga, empat. Ini satu seratus, dua ratusan, tiga ratusan, empat banyak sekali. belum bisa masih kecil tapi etos hidupnya sangat tinggi tiap sore memelihara bebek di pematang sawah ini Oke pemirsa Mat Parjo masih bareng Mat Parjo sama Mas Agus di Agus Mas Agus kelas berapa ya Mas yo? Kelas 2 SMP. SMP oh kelas 2 sampai pemirsa. Berarti kalau pulang sekolah, ini ya, uh, pelihara bebek ya. Yes. Itu tadi ada yang kesana, ada di, masih di sana ya Mas Agus ya? Iya. Yes. lagi oh, sana. Wow, ternyata banyak sekali pembisah di sana tadi ada. Yang tadi dua orang, pertama lihat sana berarti di sana masih ada bebek pemisah deh Agus Mas Agus kalau pagi bebeknya yang ngeluarin Mas Agus apa siapa bapak. Oh Bapak ya. ayah kalau libur kalau libur iya. Mas Agus ikut iya. kayak pemirsa perlu dicontoh pemirsa membantu orang tua dengan umur segini apalagi nanti sudah besar mudah-mudahan jadi anak yang berguna ya Mas Agus ya Amin Bebeknya di sana, Bu Iya, Mau pulang itu mau pulang ya? Berarti kalau sore ngandang sana ya, Mas Agus ya. Iya. Berarti kalau si pagi, siang sampai sore seharian di sini bebeknya. Iya. Oh, hmm. tuh yang di sana juga ada, Bu di dikiring ada suaranya hu hu huh. Di mana Agus? Sudah pulang Oh pulang Oke okay. Kita ikuti di Agus pun anginnya gede banget dan sebagian bebek-bebeknya sudah pada pulang dan ngandang. pemirsa Matarjo terima kasih telah menyaksikan Matarjo berburu. Bebek. sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh